Oke, teman-teman. <kuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala wa Muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya Lampsadi di sini di Jaya, teman Eh uh, semoga kita semua dalam tetap dalam limpahan rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas di sini dalam Jaya adalah uh, cara memasang uh, volume control menggunakan potensiometer. Ya, cara paling mudah, paling gampang, yang paling sering digunakan oleh masyarakat uh, umum untuk mengontrol, turn kontrol, menggunakan potensiometer. Sebetulnya mengenai potensiometer sudah kami bahas di video-video, uh, di video yang dulu sekitar satu tahun yang lalu. Ya, di sini ya, ini gambar nya seperti ini. Cuma di situ hanya membahas karakteristiknya saja. Ya. Tidak kami praktekkan pada uh, speaker atau sound system seperti itu. <tuh> Kemudian teman-teman, uh, gambar rangkaiannya atau rangkaian yang paling banyak digunakan itu seperti di thumbnail. Teman-teman lihat uh, lagi thumbnailnya. Oke, okay. kita akan coba langsung praktekkan. Ya. Yeah. Oke, okay. teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan avometer untuk uji konektivitasnya Saya sudah menyiapkan dua buah potensiometer Yang mana nilainya itu 5K ya. Kalau di volume kontrol itu nilainya rata-rata antara 50 sampai 100 Ada bahkan yang 200 200K fokus mana fokus Ini 5K teman-teman ya kelihatan karena nggak fokus ini ya pokoknya ini lima k ya <tuh> kita cek apakah benar lima k ya 4,9 ya kurang lebih lima k ya oke okay yang pertama saya buat seperti ini agar mudah nyambungnya. yang kedua digabung seperti ini nah yang kedua ini teman-teman bisa menggabung di bagian sini dua begini atau misalnya ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga yang saya gabung ini nomor satu dan dua ya. ini sebagai it, ini sebagai in, ini in, ini in, out ya nanti ya oke okay. Iya, kemudian teman-teman bisa membaliknya juga untuk dicoba sendiri misalnya nomor 2 dengan nomor 3 digabung yang nomor satunya nya dibiarkan misalnya contoh ya. Oke. Okay. Di sini saya sudah menyiapkan kabel kabel yang berbeda warna. Yang mana kabel ini kabel dengan ujung jack e, 3,0 ya, 3 mili kurang lebih ya. Yang mana ini stereo. Oke. Okay itu kasih tulisan in ini ada tiga kabel yang innya ini ada tiga kabel teman-teman kabel warna merah hijau dan biru biru ini ground ya digabung ya digabung seperti ini seperti ini ya ground ini akan selalu nyambung ground input dengan ground output akan selalu nyambung model apapun ya seperti itu ini ground kita cek apakah connect Konek ya. Kemudian yang merah ini yang bagian depan apa tengah? Kita cek yang merah. Yang merah itu depan biasanya L. Kemudian yang biru itu yang tengah. Oh hijau bukan biru, hijau ya hijau, hijau. Maaf maaf. Hijau itu ini hijau ya hijau yang bagian tengah. Oke. Okay. Yang sebelahnya, yang di out Out ini saya menggunakan kabel yang cukup bagus Per meternya sekitar 3.000 rupiah Oke okay. Ini open juga Oke okay. Yang ini ground yang belakang sama Groundnya disambung Connect Kemudian yang merah biasanya yang ujung Yang putih ini yang tengah Oke okay, ya, karena di sini yang pertama kita coba yang ini, kemudian ini adalah mono, maka input uh, LR-nya kita jumper, ndak apa apa biar suara itu masuk semua itu, kita jumper aja. Jadi hanya menyisakan tiga uh, kabel ya, tiga kabel ya masing-masing tiga -masing kabel in, tiga kabel out, eh. Hey. Menyis, ya Menyisakan dua kabel ya Dua kabel in Dua kabel out Sehingga uh, total nanti ada tiga kabel Karena yang ground ini digabung Nah Yang pertama Ini adalah in yang putih Ini adalah out ini adalah ground Kita coba Sambung dulu Yang groundnya nya Sambung dulu groundnya nya Kemudian Ot, ot yang hijau ya Sambung dulu Ot yang hijau Ingat ya, ini yang hijau out, ya Hitam ground Yang putih ini adalah in ya. Oke Kenapa ini tidak disoder Karena ini hanya uji coba Biar nanti bisa dilihat-lihat Seperti itu coba ya seperti ini di pelintir aja bagian bawahnya akan saya berisolasi double tip dulu ya saya beri double tip agar bisa nempel nanti saatnya kita akan uji coba uji cobanya di sana teman-teman saya sudah menyiapkan speaker nah itu speaker ya speaker saya akan siapkan speaker Kemudian yang out dulu, ya, yang out. Ya, yang out ini saya masukkan ke ini ke inputnya power turn control ya. Saya masukkan dulu. Oke, sudah ya. Kemudian powernya saya hidupkan dulu teman-teman. Oke. Okay. Maaf kalau membelakangi. Oke. Okay. Nah. Di sini saya menggunakan NCS. Oke, okay. yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Ya, saya buka dulu. Biar tidak goyang-goyang. Tidak geser maksudnya. Oke okay ya, teman-teman, bisa diperhatikan ini seperti ini saya ya karena uh, volume apa kebaliknya balik aja begini karena volume apa namanya uh, nolnya itu ke sebelah sini saya hadapkan ke sini Oke okay. kita masukkan dulu mana ini outnya Oke okay. saya akan Nyalakan Oke, okay, yang di sana sudah gerak-gerak ya Nyala sudah ya Yang di sini saya buka Tidak ada kedengaran bunyi Karena di sini masih ditutup Coba dulu Bisa ndak Oke okay. Oke, okay, sukses ya teman-teman ya Sukses ya Ini out ya Out, out Ini in, in. Saya nolkan ini nol ya nol. Saya uh, buka tengah. Oke okay, teman-teman saya kasih kenop ya. Saya buka ya ini nol. Buka. Saya taruh tengah. Guys, okay. kalau full berarti lost. Ini full ini ya full full full. Full ini lost ya full ya. Oke. Okay. Saya akan ganti lagu, ganti lagu yang agak uh, enak ya. NCS Bass Boosted. Oke, ini elektrokimia biasanya ya. Ya. Ah, ada, ada, ada, ada. Oke. Elektrokimia Aduh sponsor ya lagi ya. <tik> Oke, ini saya buka ya. Oke. Oke sampai cepat ya. Oke nol. Buka. Ya full. Oke okay, ya teman-teman ya ya Berhasil ya Oke okay. Oke okay, ya Berhasil ya yang penting berhasil dulu lah Oke okay, pause dulu ini uh, Untuk selanjutnya Saya akan coba yang Rangkaian kedua Ya, Seperti apa hasilnya Oke okay, skip dulu Oke okay, ini yang rangkaian kedua saya tancapkan aja di sini. Kenopnya saya pinjam dari yang tadi. Oke. Okay. Ini ya nol ya. Nah. Yang beda adalah di sini, groundnya tidak menyentuh ke potensio sama sekali. Yang out langsung ke yang ini, yang hijau ini, yang di double tadi. Langsung ke ini aja. Ke, ke in nya uh, power kemudian yang ini yang nomor tiga ini yang sendirian ini langsung ke uh, ini yang, yang in ini langsung ke out kabel ini ya kabel yang ini ya, oke in kabel in ya Kabel in dari ini dari ininya yang putih langsung ke outnya uh, laptop atau perangkatnya ya ini groundnya ndak ndak nyetuh kemana-mana langsung tancapkan aja ini saya nyalakan lagi dulu oke ya oke langsung dinyalakan coba nah ini masih bunyi. Nah. Ini keadaan nol masih bunyi, cuma pelan. Kalau di kekanan kan ini langsung nyaring Nah, oke okay, teman-teman ya. Bedanya di sini teman-teman, bedanya uh, walaupun ini ke sebelah sini masih ada apa namanya masih ada suara yang keluar. Kenapa? Karena ini nilainya hanya 5K. Ya, kalau 50 atau 100k atau 250k insyaallah ndak ada apa? enggak ada suara masuk sama sekali ketika nol ya. Okay. Ini saya bikin nyaring ya kalau ke kanan ya. Nah, dari perbedaan rangkaian berikut, ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri yang mana yang paling enak ya. Silakan teman-teman uh, pilih sendiri, oke? Okay. Cukup sekian dulu ya dari kami dari Alkolom Jaya. Semoga yang tidak seberapa ini yang bisa saya berikan ke teman-teman bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.